Unggahan dari official Audi collection salah satu fanbase bunda Lesti Kecurah mengunggah sebuah postingan kalimat bahwa aku ke penghulu sambil emot sedih. Bersahabat, ya, kita juga tentunya salvo dengan kalimat caption yang dituliskan, "Lihat cuplikan awal, ide terharu aja, guys." Bersahabat, ya, tentunya kita semua pasti terharu saat melihat cuplikan awal di acara Indonesian Dangdut World 2022. Kita lihat juga tanggapan komentar di sini banyak sekali diberikan di antara dari akun sulastri.aditya5 mengatakan biasanya paling antusias nonton ida tapi kali ini mau lihat hasilnya aja dari Instagram, Gak mau nonton di TV. Terbersih ya? Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram. Iroh yang mengatakan, Masya Allah, wanita hebat, Lesti, penyanyi yang berkualitas selalu ditunggu karya darimu. Amin. Masya Allah. Bentuk support yang terbaik dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga, bersahabat, ya, ada kabar spesial juga yang terdapatkan. Kali ini, Ayah Kejora mengunggah sebuah kalimat atau kata-kata untuk seorang Lesti Kejora di akun Twitter. Di ini diunggah kembali oleh akun Kak Rosa Anas Koles 24lar. Kita tentunya fokus dengan kalimat yang diunggah oleh Ayah Kejora. Simpan emosimu dengan diam, kunci hatimu dengan sabar, dan perlihatkan sabarmu dengan senyuman. Ini tentunya kalimat teruntuk Bunda lesti Kejora. Ini kata-kata dari sang ayah persahabatnya. Mudah-mudahan... Keluarga besar selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga bersahabat di sini memang banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Di antara dari aku, Rita Putri 644 mengatakan, Dari awal, saya paling salut ke keluarga Lesti. Ayah, Mama, Abeni, Bang Redi salut banget. Tidak pernah keluar statement yang mikir ricuh." Pantas punya anaknya Soleh dan Solehah Masya Allah luar biasa Emang didikan dari ayah kecora dan mama kejora Itu sangat luar biasa berkualitas Mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga besar Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Berikutnya juga persahabat ya Kabar gembira malam hari ini kita dapatkan Alhamdulillah, congratulations Untuk Bunda Lesti Kejora Video klip dangdut terpopuler Lagu sekali sumber hidup mendapatkan piala penghargaan pertama di ajang IDA 2022. Selamat lesti Kejora teruslah bersinar. Kita di sini selalu mendukung karya-karya terbaikmu. Info ini pun kita dapatkan juga dari L2W. Ada kalimat yang dituliskan Collaboration video klip terpopuler menang di Indonesian Dangdut World Alhamdulillah persahabat ya patut kita bersyukur. Ini dukungan dari kalian semuanya Masya Allah keren banget Semoga semakin kompak dan semakin solid Kita simak juga persahabatnya ya Untuk penyampaian Bunda Lesti kejarah lewat video Persahabatnya Masya Allah Bunda Lesti Emang selalu bikin kita kagum dan bangga Selalu berterima kasih dengan orang-orang yang mendukungnya Ada Lesti Lovers, ada Lesa Lovers Masya Allah banget ya terharu dan pastinya kita sekaligus bersyukur dan bangga dengan sosok Lesti yang selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Apalagi, lagu sekaligus umur hidup sudah tembus di angka 40 juta viewers. Kita makin kagum dan bangga. Mudah-mudahan bersama ya, dia kembali, Lesti Kejaran menyabet Piala Penghargaan. Kita doakan malam ini bisa tiga Piala sekaligus diraih oleh Lesti Kejiora Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari Leslar. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lesti Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.